host di ANTV untuk acara Cinta Badi Selamat Leski dan Gilang <laughs>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 Tentu untuk keluarga besar Rizky Bila sudah memakai seragam adat minang persahabat ya Masya Allah tentunya ada acara di Jumat Berkah ini persahabat ya Terlihat Bang Bensi Kumbang asik banget persahabat ya nih. <laughs> Dan Bang Didi juga sudah hadir kumpul bersama keluarga besar Alhamdulillah Tentunya kita lihat keluarga besar sudah tentunya pada kumpul Dan tentu akan ada acara spesial di hari ini dan kita lihat juga persahabat ya Bang Bensi Kumbang memakai masker nih Wow tentunya sudah pada siap-siap semua nih persahabat ya Membuat kita semakin penasaran Kejutan apa yang akan diberikan oleh keluarga besar Rizky Billar Dan tentunya pastinya bakal kejutan bahagia yang kita dapatkan Berikutnya persahabat ya, kita lihat juga nih Bang Bobby Suarez mengunggah di GS pribadinya pada ngapain nih kata Bang Bobby persahabat ya sudah rapi Dan sudah memakai Uh, baju seragam adat Minang Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Dan disukseskan apapun Tentunya yang dilakukan oleh keluarga besar Rizky Bilar maupun Lesti Kejorak Unggian tersebutlah diripos oleh akun Leslar underscore 0501 Ada kalimat kasih juga dituliskan Bismillah Lancar-lancar tidak ada halangan Amin alamin, persahabat, ya Doakan selalu kompak, tetap solid, mendukung, mensupport, mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar dan berikutnya juga persahabatnya kita lihat di sini ada unggahan dari guysnya Teh Lisna ya ada sebuah postingan nih, tentu Teh Lisna sedang rekaman nih persahabat ya guys, nanti bisa dengerin single aku yang pertama ya, judulnya Kebun Kacang jangan lupa di subscribe <laughs> cute banget persahabat ya pasti Tentunya menyangkut leslar kita akan mendukung, mensupport apapun itu Berikutnya kita lihat juga prasabat ya Tentu tadi pagi diunggah oleh Bang bensi Kumbang Status yang sangat luar biasa membuat kita bahagia Segelas kopi dan kita lihat baju berwarna krim Masya Allah ternyata ini adalah baju adat Minang Yang dipakai seluruh keluarga besar Rizky hari ini prasabat ya Mudah-mudahan tentunya apapun kejutannya kita merasa bangga dan bahagia kepada idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah ungkapan terbaru nih dari tentunya Ben Kasyafani yang mana menjadi host para sahabat ya dicinta cinta abadi leslar hari ini masya allah luar biasa di sini uh, tentunya telah diunggah oleh akun leslar adus korsa ada kalimat caption yang dituliskan. Repos bin Kashafani hari ini ikut hosting rangkaian acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Nama acaranya Balacuik Malape Bujang yaitu rangkaian prosesi adat Minang untuk calon mempelai laki-laki yang menandakan prosesi seseorang menjadi lelaki dewasa. Doakan lancar ya Amin. Allahumma Amin Amin mudah-mudahan semua rangkaian acara pernikahan yang selalu dilancarkan dan disukseskan berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan yang mana ini adalah tempat lokasi untuk acara hari ini luar biasa ada tentunya semua properti menggunakan adat-adat Minang Melayu persahabat yang masya Allah insya Allah nih besok siang live di Antv dengan tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan Amin, Pak sahabat ya Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dilancarkan Dan semuanya berjalan dengan lancar, Pak sahabat ya Kita dukung, kita support, kita doakan yang terbaik Untuk idola, kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga, persahabat ada unggahan Yang mana ini baru saja diunggah oleh Papa Dani Masya Allah sedang latihan dulu nih, persahabat sahabat ya ini adalah suatu kejutan bahagia yang kita dapatkan Mudah-mudahan ada cidukan vitamin manja yang kita dapatkan dari sang calon pengantin Persahabat ya Unggahan tersebut diunggah Atau dari oleh akun Lesla Lovers Padang Kalimat juga dituliskan On the Monday berandai waklay sana Masya Allah memakai bahasa minang nih persahabat Ya tentunya uh, acara Spesial hari ini adalah Balacuik malape Bojang Ini adat Minang, persabatia ya. Dari acara Mempelai Lelaki Masya Allah, luar biasa mudah-mudahan saja semuanya dilancarkan Dan kita masih menunggu kejutan bahagia yang kita dapatkan Ya, ini vitamin manja dari pengantin persabatia ya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya